ada beberapa masalah yang harus diselesaikan dan harus sudah autopilot satu masalah produksi dua masalah omset atau sales tiga biaya-biaya empat masalah pembukuan lewati hal ini anda berada di bisnis 2.0 minimum semuanya sudah diselesaikan bahkan bisa autopilot kalau anda ada produk